Assalamualaikum, selamat datang di channel Dacece Kali ini aku mau bikin cemilan untuk anak aku Jadi cemilannya ini aku bentuk serupa dengan es krim Supaya dia senang banget Karena dia benar-benar suka dengan es krim Nah caranya gampang banget Ini aku siapin dark coklat seperti ini ya Jadi ini mau aku Parut dulu seperti ini caranya Kita parut pakai parutan keju aja Supaya nanti lelehnya gampang Nah jadi ini untuk marutnya, kita lakukan semuanya sampai selesai Jadi cemilan ini benar-benar ekonomis banget, cara bikinnya juga gampang Nah buat kalian juga bisa untuk ide jualan ya, karena ini benar-benar ekonomis dan cara bikinnya juga praktis Nah, kalau udah selesai, kita parut-parut semuanya untuk coklatnya. Seperti ini, nanti akan aku siapin dulu air panasnya supaya nanti bisa untuk melelehkan coklatnya, ya nah lakukan semuanya sampai selesai kita parut coklatnya. nah ini dia coklatnya udah selesai aku parut. ini mau aku sisihkan dulu dan akan aku siapkan dulu untuk air panasnya untuk melelehkan coklat ini ya. jadi caranya gampang banget. tinggal kita lelehinnya pakai air yang kita tuangin di suatu wadah kayak gini. airnya air, air panas ya supaya nanti lelehnya juga cepet. Nah seperti ini lalu kita taruh di atasnya aja dan kita aduk-aduk Nah kalau sudah kita taruh di atasnya air panas seperti ini Tinggal kita aduk-aduk aja sampai coklatnya meleleh dan tercampur rata Buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang Dan aku akan bagiin resep-resep masakan dan juga ide jualan yang mudah-mudah dan gampang banget dipraktekinnya. Nah, sebentar ini aku masih aduk-aduk coklatnya sampai benar-benar larut dan meleleh. Dan ini coklatnya udah meleleh, udah siap untuk kita pakai. Nah, sementara itu aku juga mau siapin, aku mau siapin wafernya. Dan wafernya ini benar-benar ekonomis banget. Aku beli di warung, hanya harganya sekitar 2.500 aja ya. Nah, jadi ini nanti aku mau bikin jeminannya yang benar-benar simple banget. Langsung aja aku siapin untuk wafernya. Nah, ini dia wafernya. Ini cuma Wafer yang beli di warung Nah ini harganya murah banget Cuma 2500 Ini mau aku kupas dulu ya Nah isinya itu satu bungkus Itu isinya ada 10 biji Seperti ini wafernya nah, Ini aku buka dulu ya Dan ini dia Udah siap untuk kita baluri dengan coklat Aku siapin dulu wadahnya seperti ini. Jadi ini nampan aku balik dan aku alasi dengan kertas roti seperti ini ya, supaya nanti hasilnya tuh nggak lengket di nampannya seperti ini. Kita ambil satu wafernya, kita masukkan ke dalam drag coklat yang udah kita lelehkan tadi. Kita baluri dengan coklat. Nah seperti ini kalau semuanya udah tertutup dengan coklat baru kita pindahkan ke dalam wadahnya ya yang udah kita siapin tadi jangan lupa juga kita siapin sticknya nah ini sticknya udah aku siapin aku mau tata dulu seperti ini dan aku tempelkan wafer yang udah dibaluri coklat ke atas stick seperti ini ya ini nanti hasilnya udah bisa lengket dan ini enak banget untuk cemilan Anak-anak pasti suka banget dengan cemilan ini Karena tampilannya beneran menarik Dan juga ini sangat renyah di dalam Dan coklatnya tuh bener-bener keras banget Rasanya enak Nah ini nanti supaya hasilnya tambah menarik Aku juga akan menambahkan sprinkle di atasnya Aku taburi sprinkle seperti ini di atasnya Jadi kalau melakukan proses ini agak cepetan ya Supaya nanti sprinklenya bisa Menempel di, da, di atas coklatnya, ya. Jadi, kalau udah dingin, tuh kan sprinkle-nya nggak bisa nempel. Jadi, seharusnya pas waktu hangat gini, langsung aja kita taburin sprinkle seperti ini. Nanti hasilnya bisa bagus dan nggak copot-copot sprinkle Lakukan semuanya sampai selesai dan ini hasilnya udah selesai aku tambahkan sprinkle jadi ini akan aku simpan dulu di lemari pendingin supaya nanti hasilnya bagus dan renyah banget coklatnya juga nggak meleleh Nah seperti ini ya kita masukkan ke dalam kulkas bagian bawah aja nggak apa-apa Kita tunggu beberapa saat hingga nanti benar-benar coklatnya udah mengeras Nah ini juga aku mau tambahkan lagi sprinkle di bagian buffer baver yang belum aku tambahin sprinkle Seperti ini pokoknya lakukan aja sampai selesai dan bikin sesuai selera kalian aja ya Dan kalau udah selesai ini juga akan aku masukin ke dalam kulkas Nah, ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam kulkas selama 10 menit. Ini hasilnya udah mengeras dan udah bagus banget. Ini udah siap untuk kita sajikan. Nah, jadi kita sajikan dulu seperti ini ya. Kita ambil satu persatu dari nampannya seperti ini. Ini hasilnya bagus-bagus banget dan menarik. Jadi fungsinya kita alasin pakai kertas roti itu nanti hasilnya tuh kalau diambil nggak lengket Nah seperti ini hasilnya Ini benar-benar enak dan menarik banget Anak aku juga suka banget karena tampilannya seperti es krim Kalau kalian suka dengan video aku ini Kalian juga bisa like, share dan komen Kalian juga bisa komen request aku, mau aku bikin resep apa Bisa banget ya Kalian tulis aja di kolom komentar Nah jadi cemilan ini juga bisa untuk jajanan lebaran nanti ya. Tapi catatannya harus kita simpan di kulkas supaya coklatnya nggak meleleh. Ini dalamnya bener-bener keras banget. Semoga video ini bermanfaat. Dan juga buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya. Selamat mencoba dan wassalamualaikum.